Banjir selama musim panas di Cina mengakibatkan lebih dari 200 orang tewas atau hilang dan menimbulkan kerugian langsung senilai lebih dari 25 miliar dolar Amerika Serikat. Wakil Menteri Urusan Penanggulangan Situasi Darurat Cina mengatakan hal itu kepada wartawan. 219 orang tercatat tewas atau hilang sementara sekitar 54.000 rumah mengalami kerusakan. Kerugian ekonomi akibat banjir tahun ini diperkirakan mencapai 25,7 miliar dolar Amerika Serikat atau 15,9% lebih tinggi daripada kerugian akibat banjir per tahun selama lima tahun sebelumnya banjir kali ini melanda kawasan perairan sungai-sungai besar di bagian tengah dan selatan negara ini sementara kota-kota besar pada umumnya terhindar dari banjir bencana ini memperburuk situasi ekonomi yang sudah tertekan akibat wabah virus corona yang berawal dari Wuhan, China, tengah tahun lalu Meski secara umum dinilai setelah berhasil mengandalkan wabah COVID, China mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat karena melonjaknya biaya-biaya produksi dan kejenuhan pasar dalam negeri. Perang dagang antara Amerika yang berlangsung memperparah situasi tersebut. Besar, meluap melebihi kapasitas tanggul 我根本感觉<音> Badai pasir besar melanda Cina yang membuat kota kuno jalur sutra dan huang di barat laut Cina. Dalam malapetaka, badai pasir itu menyapu dinding bangunan setinggi hingga 100 meter di atas kota di Provinsi Gongsu di tepi gurun hobi Badai pasir Cina membuat langit menjadi berwarna kuning dan mengurangi jarak pandang hingga kurang dari 5 meter di beberapa area. Badai pasir Cina membuat lalu lintas macet dan lebih dari 400 penerbangan dari dua bandara utama ibu kota dibatalkan